Zodiak yang pertama adalah Nine of One ataupun 9 tongkat. Untuk zodiak yang pertama yang bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan banyak pekerjaan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini dikerjakan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial seorang Libra sendiri. Dan di sini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 Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Libra adalah, dia bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat di perasaan diri. Dan untuk sedek yang kedua adalah, three of cup ataupun tiga piala. Untuk jelek yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan seorang Aris bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan tiga pilihan pekerjaan tiga pilihan jalan usaha yang dimana di sini masing-masing mempunyai nilai plus yang akan mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial Aris lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021 dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan melakukan usaha kerjasama dengan orang lain, yang di mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial aris sendiri. Dan untuk support energinya adalah. Kenaik open tackle. Secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di dibawa 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang aris bakal kaya di bulan Juli tahun 2021, yang di mana di sini menjalankan bisnis kerjasama dengan orang lain yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang dimana di sini didukung penuh oleh pasangan dan di sini naik tackle bisa disimbolkan dengan orang yang akan memberikan pekerjaan yang sangat bernilai besar kepada kehidupan Aris sendiri dan jika kartu demon kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Aris akan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Juli tahun 2021 yang didukung penuh oleh pasangan serta rezekinya didapatkan dari seseorang yang dekat dengan Aris yang dimana sini seorang arus akan dikategorikan bakal kaya di bulan Juli tahun 2021, dan itu zodiak yang ketiga adalah Ace of One. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang dimana sini digambarkan seorang Aquarius bakal kaya di bulan Juli tahun 2021. Di sini digambarkan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha pekerjaan yang dimana mana di sini akan berdampak positif mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan di prediksi yang kedua, di sini seorang Aquarius akan menjalani karir yang dimana mana di sini akan terjadi peningkatan jabatan yang akan mendongkrak keuangan karir serta kehidupan finansial Aquarius sendiri. Dan diprediksi yang ketiga di sini pekat dorongan dari seorang pasangan membuat seorang aquarius lebih semangat lebih disiplin di dalam menjalankan karir yang dimana di sini seorang aquarius juga akan memulai menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada keuangan aquarius sendiri. yang untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Aquarius bakal kaya di bulan Juli tahun 2021, yang dimana mana di sini seorang Aquarius akan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan, mengkontrol pengeluaran pendapatan dalam, yang akan berdampak positif kepada keuangan serta di sini seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha, yang dimana mana di sini usaha tersebut akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh pasangan Aquarius sendiri. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan jelek yang ketiga di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Aquarius adalah bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini mengontrol pengeluaran serta mendapatkan dan memulai sebuah usaha yang akan mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan Aquarius sendiri dan untuk jelek yang keempat adalah six of Tackle ataupun 6 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer petang kaya di bulan Juli tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Cancer akan suka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan yang dimana mana di sini menjadi sumber pendapatan penghasilan seorang Cancer yaitu pintu B akan semakin terbuka di bulan Juli tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan apapun usaha apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Cancer akan berhasil dan memuaskan. Yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan kensel sendiri, dan untuk support energinya nya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Seorang Cancer bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 yang dimana mana di sini seorang Cancer suka berbagi yang menyebabkan fitur rezeki akan semakin terbuka dan di sini apapun bisa yang dilakukan seorang Cancer akan membuahkan hasil yang maksimal yang dimana mana di sini seorang Cancer mendapat doa dan dukungan dari seorang anak serta di sini tujuan seorang Cancer adalah untuk membahagiakan seorang anak membahagiakan keluarga Cancer sendiri dan jika kartu lemon kita gabungkan dengan Juli yang ke -apa disini di sini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi di bulan Juli tahun 2021 adalah seorang cancer akan mendapatkan kekayaan di bulan Juli yang dimana di sini bertujuan dan di sini seorang cancer mampu membagikan sebuah keluarga membahagiakan seorang anak yang dimana di sini juga seorang cancer suka berbagi yang berdampak positif kepada keuangan yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua zodiak Aries, yang ketiga zodiak Aquarius dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang bakal kaya di bulan Juli tahun 2021 semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan. والسلام